Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah William Brown, masuk Islam setelah menemukan tumbuhan bertasbih. Hidayah Allah bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Hal tersebut juga bisa terjadi kepada para ilmuwan yang sedang melakukan penelitiannya dan dari hasil penelitiannya Allah memberikan hidayah kepadanya. Salah satunya yang terjadi kepada seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang berhasil membuktikan bahwa tumbuhan itu selalu bertasbih kepada Allah. Sebuah penelitian pada sebuah penelitian ilmiah yang diberitakan oleh sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologis, menyebutkan bahwa sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor William Brown yang melakukan penelitian terhadap tumbuhan mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak biasa didengar oleh telinga biasa. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam dengan sebuah alat perekam tercanggih yang pernah ada. Dari alat perekam itu, Getaran ultrasonic kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor. Titik. dengan teknologi ini, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami karena suara yang terekam menjadi terlihat pada layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Akhirnya, para ilmuwan tersebut bisa menyaksikan gelombang elektrik optik itu berulang kali dari seribu kali dalam satu detik. Setelah mendapatkan hasilnya, Profesor William Brown yang memimpin para pakar sains untuk mengkaji fenomena tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut. Padahal Profesor William Brown dan pihaknya telah menyerahkan hasil penelitian mereka kepada universitas-universitas serta pusat-pusat kajian di Amerika dan Eropa. Tetapi semuanya tidak sanggup menafsirkan fenomena tersebut, bahkan semuanya tercengang tidak tahu harus berpendapat apa tentang fenomena itu. Tumbuhan bertasbih dalam Al-Quran pada kesempatan yang terakhir, fenomena tersebut dihadapkan dan dikaji oleh para pakar dari Britania. Di antara mereka ada seorang ilmuwan muslim yang berasal dari India. Setelah lima hari mengadakan penelitian dan pengkajian ternyata para ilmuwan tersebut angkat tangan. Baca juga, pesan Kiai Dahlan kepada pimpinan Muhammadiyah pekajangan, lebih mengejutkan lagi adalah getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam. Yang menggambarkan garis-garis kemudian membentuk lafat Allah dalam layar. Ilmuwan muslim tersebut mengatakan, kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu. Para ilmuwan Amerika Serikat dan tim peneliti Inggris yang mendengar ucapan itu tersentak dan meminta dengan sangat untuk menunjukkan tafsir dan makna dari fenomena itu. Kemudian ilmuwan Muslim tersebut segera membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 44 yang artinya.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 Keheningan dan keheranan menghiasi aula di mana para ilmuwan muslim tersebut berbicara. Ini adalah salah satu mukjizat di antara sekian banyak mukjizat agama Islam. Segala sesuatu bertasbih memuji sang pencipta. Profesor William Brown kemudian masuk agama Islam dan dia menemui ilmuwan muslim tersebut untuk mendiskusikan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum 1400 tahun lalu. Mengenai fenomena ini, kemudian ilmuwan muslim tersebut menjelaskan tentang Islam kepadanya dan memberikan hadiah berupa Al-Quran dan terjemahnya kepada Profesor William Brown. Selang beberapa hari setelah peristiwa itu, Profesor William Brown berceramah di Universitas Karni Miloun, ia mengatakan, Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian dan sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain, buatku selain mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Profesor William Brown telah mengumumkan bahwa dirinya memeluk Islam di hadapan para hadirin yang hadir pada ceramah tersebut. Demikianlah kisah yang sangat inspiratif itu. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.